Para ilmuwan telah menggunakan penyelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA untuk membuat peta medan magnet nebula kepiting atau krep Nebula yang terperinci dan bernuansa, mengungkap lebih banyak cara kerja bagian dalamnya daripada sebelumnya. Hasil baru diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy, membantu memecahkan misteri lama tentang Nebula Kepiting atau krep Nebula yang dipelajari dengan baik dan membuka pertanyaan baru untuk studi di masa mendatang data penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA menunjukkan bahwa medan magnet nebula kepiting atau krep nebula mirip dengan nebula angin vela pulsar yang juga berbentuk donat tetapi di kepiting atau krep nebula ini para ilmuwan terkejut bahwa area turbulensi medan magnet lebih tidak melata dan asimetris dari yang diperkirakan Krep Pulsar adalah objek astronomi terkenal sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi yang berasal dari ledakan bintang masif Nebula di sekitar kepiting atau krep ini mengandung medan magnet berbentuk donat yang diamati oleh penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA Garis oranya menyoroti bentuk medan magnet yang ditentukan oleh penjelajah polarimetri penciptaan X-ray NASA. Gambar tersebut ditumpangkan pada gambar komposit yang dibuat dengan data dari Chandra X-ray Observatory berwarna biru dan putih, teleskop luar angkasa Hubble berwarna ungu, dan teleskop luar angkasa Spitzer berwarna merah muda.